Jadi rata-rata jenis paru lah, jenis-jenis paru itu tujuh langgah sih terus gini. Jadi, jadi aku rata-rata, mesti paru itu mau, mau hal uang nemen rokok kok wiridan. Lu kutunya kecat-kecat cuma mau kalau kutunya ya mati. Plakta, sumpah nasional. Menganda saya ingin milah wiridan pemilah kecat-kecat. Milah wiridana. Merkot, ulangu apal kau arang ditenang. Kisah paling berat tuh nasobor dahuk valyoma. Nansakum, kamana situm, liqo ayo sebagian ayat ini terdaksiran nasuwoha, Mereka lupa Allah, akhirnya Allah melupakan, nah Allah juga nyebut jenengem, wah itu santai, nerokoh, seranya put, malaikat teranya put, wah ini nerokoh, nasiam, mansia, selawasila. Tapi tapi dak, wajik nyebut Allah, Allah nyebut kuih, nah Allah nyebut sampai yang akhirat, Mesti direspon malaikat, dakwah ni malaikat malik nyebut wong, nyebut-nyebut Allah. Selain rokok, rokok ngerikan Yahanan, Yamanan, usia kota, apa dikawal aku punya budget nengku, budget nyebut rokoknya punya akul Yahanan, woi, sak mengisor, sak mendur, si respons ditot semirca kriteng, semirca kriteng, usia kriteng, usia kriteng, usia kriteng, usia kriteng, usia kriteng, usia kriteng, usia kriteng, usia kriteng, usia kriteng, usia kriteng, usia kriteng, usia kriteng, nggak jadian nih mau rapat, ya handan, kan kemungkinan masuk neraka tinggi, karena itu ijazah, <tuk> ijazah seperti ini harus lebih diperhatikan. <tuk> Solusi, no? Solusi. Tuh, kalau siap-siap banget, cuma kalau yakin yang hadis hati wong apal Quran itu rapa kamu punerok? Nah, kuek orang bati apal? Nah, tapi nanti lalapin punerokot, lalapin mati paling lalih, itu lali jinari di lalai dia ya, orang itu wis orae padane iki bolo nang ora balik ngaji teng mriki teng bojonegoro crita pangeran niku ahli sunnah lan fi hakikatil amri tetap yafa'alu napa mas pangeran ra ditunduk ditundukno amandemen konstitusi uud Tidak bisa pangeran tetap sifatnya abadi yafa'alu balas ayo wis kaya iso kowe ngatur pangeran terus menurut undang-undang wong nak mati wis ora nambah amal Yun ya, na pengiran nger sano iso ai, ung nyata istisna iga mata belum atom, inkoto amal gu ilamin salah sini, soda koten, ceria, ya. soda kosing, maku, maku gu ya, kadang gu ono uang seneng rokok banget, padang bareng mukru, nararo stres, tres, bareng bukai rokok, biji rani padang, baru kayi padang gu megat cucu nerasi itu, Yo gu ya sakirai api. a a p iye, padang sutako so, bareng nobomok, mukru, yong ya, na pengiran nger sano ya, bareng mukru ayo. Ya. Oh ya, ono wong biasa lonte nakal. Oh slow onte nakal. Oh si ditulung oh rapi. Teh rakujeng nih, khatuse. Asu si ditulung nih, khatuse. Dia betul nih, khatuse si ditudung asu. Oh pipi teh, asu asu. Tapi pangeran ri itu, padahal si ditulung asu. Tapi rau sabuk, maaf, gua maaf. Tahu tak lu mata asu? Raya iso, raya pangeran nih, gua nih, gua rakyatnya diatur. Bayanya nih khatuse nonton deh asu. Wah, dulu ngasuh sitok woi, sewarku, ngasuh sepuluh. Wah, ngerai kok woh, dokter Agama aku mau kok, kok, tiapno. Ngerai so, pangeran kok, kok. Ngerai so. Yang jelas aneh, hadis hati sobek, kayaknya akan lagu rokok. Tak ijazah, ya, pokoknya ketemu lagi, cepet nih, jelas yang pasti hati sobek. Okay. Jadi, uang tiang lu kali, monteng ngerokok. Dulu nggak enak ya, Jadi, kedua, sekian solusi. Sekian solusi, ngadepin aku. Tenggiani kitab Efiya eh juga di kitab Musnad Ahmad itu diterangkan terang dan kitab Bu Saya ulang-ulang terus, tenggi kitab Hilya, banyaklah rawinya itu. Ada dua orang itu sudah di neraka lama, yewa, wijiridan, yahanan, yamanan, Akhir walhasil diangkat pengiran. Pengiran di beda Sekarang warna roko itu tuntas, tapi tidak paling ini doh. C. Malaikat Cibonobong Loro di Dalam keadaan di kerangkeng. Di kerangkeng, Takno jadi pengiran matur pengiran. Pengiran ini, ceng, rokok rokok <guluh> ya, siapa, ya tenang ya. Melayu, Melayu meron rokok. Semangat pengiran, kayak, kok semangat, dong. Melayu takon, semangat. Gusti zaman tengdu perintah nelayan. Sering jinan perintah keluar cepat cepet, -cepet kaya nih sholat buatan cepat-cepat, kaya kapok gara-gara buatan cepat-cepat, nuruti perintah yang akhirnya mulai bunuh rokok. Saat ini jinan perintah, ulut cepat-cepat, kapok keluar nentang jenengan. Mau ngayuh, bunuh rokok. Akhirnya Allah baru, suarku, jeng suarku, perkara. <tuk> Malah lagi ada akan bunuh lelet, neng tuanya orang nurut, saya kira nurut bisa, terganggu, <tuk> paham ya? Yakin, ya? Mau akhirnya bunuh rokok? Melayu, <tuligh> melayu merenroko, siap Gusti sesuai perintah. Woy, so, Gusti woy, woy, Perintah woy, woy, woy, woy, woy, woy, woy, woy, Gusti woy, woy, woy, woy, woy, woy, woy, woy, woy, woy, woy, woy, woy, woy, woy, woy, Ibu ijazah, kita berbunuh hmm. rokok Melayu Enggak usah pelengahan, mm -hmm. Melayu <advasta> Nanti kecempur Terus yang kedua Ayah itu, kita berbunuh rokok Gak, enak, Gusti Ya sebaliknya berbunuh oh, rokok Balik, melenggaknya pengiran Sebaliknya berbunuh pelengahan Itu apa pelengahan? Allah ini buatan nanti nyongkok, Gusti Pastikan ini berbunuh beri gitu berbunuh Lombon nyongko jiran di bali, jiran di saking kontrol. Tapi jari pengiran ini gua udah gak usah warga, gua gus nubon b a gus. Jadi pilihan dia lorotok, dia coba gak pilihan dia, nih sih gosok. Si konon ini kelima aja, itu maju tau peliharaan. Gus nubon, Lamela nih jasa, tapi ulama tetep utang jasa kang, Besok kan fluus warga, gua nganggur resep yang ulama sih ini, mutasi nih.